Oke guys welcome back video kali ini kita gacha kolaborasi riran yang mana ini sangat jarang sekali tiap semua game jarang ini karakter baru nih Luna sama Tamaki kalau salah mana? belum punya belum punya nah ini beneran dibagi jadi dua ini banner lama dengan ini banner baru nih hey, baru tiga kali pun oke okay, sekarang enam kali pun mending lama Oh gitu kah? Anta kasih kanku? Hey, Masih belum dapat? Oh maeng, Ayo. Hayo. Ano? Entar, lihat dulu 235 itu siapa. Dapat ya, ono cuy. Ano, anata ga Hayo. Kok. Eh, uh, rembilang enggak boleh genap gitu. Harus ganjil gitu. 220. 220. 10240, please. 240. nggak ada masih sih. kamu kan tadi ah dua ada enam detik nah ini nih nih dapat mari ini mari nih guys Lalu, oh, pd ko... Mari, Mari. kemari Tidak ada di sini Tidak ada Hey, shikikan. Tiga karakter baru, oh bukan hai, oke hai, hai, あなた for me えん mm -hmm. hmm? Kasih ini, ayo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kamu ga kan san betul itu koin jarang dimainin mainin pun cuma buat daily <laughs> daily do ha sebelum. Kan... Alatnya Mari ネキス。tadi と2 jam 40 menit 6秒。お姉さんにいじってほしい Có gì cũng vậy, Ada lagunya oh, lagunya nih cuy, ma, itazura teruslah siap, ada medis, yuk, sikisan, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, Bagaimana ah, lanjut dari Luna Dua jam eh berapa jam Tiga jam tiga Tiga menit masih lanjut dah, gitu. <laughs> nah sisaan dari daily daily aja dah, dapet tamaki emang dicintai tamaki, nyari Luna, iya nyari Luna, biar lengkap gitu, selalu aja itu, kalau benar kolab tuh pasti minus satu. Uh. oke okay, record sudah diaktifkan tadi ini 3 jam 3 menit 35 detik mari kita lihat benar-benar luna please luna luna, luna. Nice. akhirnya selesai saya luna Tamat. Udah tamat, Guys. Tamat. Shiko. Halo. Yo, aduh. Hajimemashite, kedengaran kah? Halo. Oh, masih mute deh. Adik lagi mute discord Lupa dia. aku lagi ini. Lagi gacha uh, Azurland. Lagi <laughs> gacha Azurland.